di bayar hijau jauh tempatnya di pantai-pantai eh, lagi nggak jauh sih nggak jauh dari daerah beda sama eh, perangkap serok ya, perangkap serok itu ada ke tengah ini di bayar rangi hijau ini kedalaman airnya setiap airnya ada naik hijau ter Jangan ya, ya, lupa like dan subscribe di channel Fajar Cupel lokasinya di laut Ambulu bos, soalnya nelayan Ambulu sendiri banyak bosku yang beralih mata pencariannya dengan cara budidaya terang hijau bosku. ini lokasinya dia sendiri bosnya, kemudian di Teluk Pakgor, bosnya. Jadi mahasiswa ikut ya. Kita sampai di sini, bosku. Tadi kita sudah melihat uh, nelayan Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Gerbon yang lagi panen kerang hijau, bos. Dan bosku lihat sendiri ya, kerang hijaunya lumayan besar, bosku. Jadi kita sampai di sini, bosku, karena waktunya, bosku, waktunya sudah siang, bos. Bagian sudah panas, Bos. Dari kita sampai di sini, Bosku. Pokoknya yang belum subscribe, Bosku, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video yang sudah selesai, ya, Bosku. Kita mau buat.